Bang, Yuan Power liar dan keras yang disertai dengan riak energi yang mengejutkan terus-menerus tersapu di tanah batu yang berantakan. Ada enam sosok di antara mereka yang saling berkedip dan bersilangan dalam cara yang mirip hantu, menyebabkan satu merasa sedikit terpesona. Hehe, ternyata Lindung sebenarnya adalah orang yang tidak berguna yang bertindak tangguh tetapi memiliki sedikit substansi. Mereka hanya bisa menjadi terkenal karena orang itu bernama Lin Diao, Sosok berpakaian merah darah di atas batu besar. Memandang ke arah medan pertempuran dengan ekspresi menyeramkan dan tertawa dingin. Kita juga harus menyerang. Liu Bai dan Yan Sen bukan individu biasa. Mungkin kita perlu mengerahkan banyak upaya untuk menghabisi mereka. Seseorang dengan pakaian putih pekat dan mata dingin yang gelap menoleh ke arah kelompok Liu Bai di tanah yang kacau. Dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh, "baiklah, kita akan menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin," Sue Ying tertawa abnormal. Segera, dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas keluar. Aroma berdarah yang kaya menyebar dari dalam tubuhnya menyebabkan mereka yang mengendusnya merasa ingin muntah. Pikiran orang-orang ini juga akan jatuh ke keadaan seperti kesurupan. Tampaknya, jejak racun mematikan terkandung dalam aroma. Kemungkinan kita akan cukup dekat untuk melangkah ke peringkat emas nirvana setelah kita mengambil segel nirvana dari dua orang ini. Kuwagu mengeluarkan tawa yang keras dan padat. Dia mengikutinya dengan cermat dan Yuan Power dengan ganasnya menyapu. Itu langsung menutupi kelompok Liu Bai di kejauhan. Ketika mereka berdua bergerak, sekelompok besar orang di belakang mereka juga tiba-tiba mengikuti dari belakang. Jelas. Mereka adalah para ahli dari dua kerajaan besar. Bahkan ada ahli dari kekaisaran iblis langit di antara mereka. Momentum mereka cukup kuat. Tindakan mereka secara alami ditemukan oleh kelompok Liu Bai. Segera, ekspresi mereka berubah. Sementara mata mereka juga memiliki ekspresi kejam yang berkedip-kedip di dalam diri mereka. Mereka tidak takut terlibat dengan Blood Cell Empire atau Bone Jade Empire selama tidak ada ahli pada tingkat tiga iblis dari Klan Song di antara pihak lain. Bagaimanapun. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih ada di udara? Orang-orang brengsek ini telah menjadi sombong terlalu lama setelah Kekaisaran Iblis Langit mendukung mereka selama periode waktu ini. Inilah saatnya mencari imbalan hari ini. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengepalkan giginya dan berkata, Masih ada beberapa ahli dari Kekaisaran Iblis Langit dalam kelompok ini yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mata Liu Bai tiba-tiba melihat ke bagian belakang Su Ying. Ada dua aura yang sangat kuat di tempat itu. Meskipun aura belum mencapai tingkat 5 Yuan Nirvana Stage, mereka juga dianggap sebagai empat ahli Yuan Nirvana Stage yang asli. Selain itu, dua orang ini adalah prajurit yang kompeten dari dalam Sky Devil Empire dan mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang, yang telah dikalahkan di tangan Lindung saat itu. Kombinasi pihak Liu Bai dan Yan Shen tidak kalah dengan Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Bon Jade. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan Kekaisaran Iblis Langit, meskipun yang paling menyusahkan. Tiga Iblis dari Klan Song, saat ini ditahan oleh kelompok Lindong, masih ada cukup banyak individu yang terampil di bawah mereka. Contohnya adalah dua sosok yang dilihat Liu Bai dalam kelompok. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Selain itu... Liu Bai dan Yan Sen harus bertarung dengan Suo Ying dan Huagu dan mereka tidak akan bisa membebaskan diri untuk membantu. Oleh karena itu, jika mereka membiarkan dua orang ini bergabung dalam pertempuran yang kacau, itu pasti akan menjadi pukulan besar terhadap mereka. Kenapa kamu tidak menyerahkan keduanya padaku? Sementara Liu Bai mengkhawatirkan masalah ini, suara malu-malu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, semua orang terpana. Mereka memalingkan kepala mereka sebelum wajah mereka tertegun ketika mereka melihat wanita cantik muda berpakaian hijau. Wajah muda dan cantik dari wanita muda itu segera menjadi merah setelah menjadi pusat perhatian. "Kamu Liu Bai menatap Surou dan merasa sedikit canggung, namun dia tidak merasa bahwa hal itu lucu karena itu." Setelah menyaksikan peristiwa luar biasa dari kelompok Lindong, ia percaya bahwa orang-orang ini... Yang mengikuti di belakangnya kemungkinan bukan individu yang sederhana, namun bahkan mereka harus menghabiskan banyak upaya jika mereka ingin berurusan dengan dua orang dari Kekaisaran Iblis Langit. Mungkinkah wanita muda di depan mereka ini benar-benar bisa bertarung melawan mereka sendiri? Haha, Saudara Liu Bai, serahkan saja kedua orang ini kepada Saudara Perempuanku di antara kita semua di sini. Dia adalah yang terkuat selain Trio Lindong. Sukui tertawa. Nada bicaranya sedikit bangga. Liu Bai dan Yan Sen kaget setelah mendengar ini. Pandangan mereka terkejut ketika mereka melihat ke arah Su Rou yang agak malu. Karena Sukui berbicara dengan cara ini. Jelas bahwa wanita muda di depan harus memiliki kemampuan yang cukup hebat. Kalau tidak, dia tidak akan mendorong saudara perempuannya ke depan. Kalau begitu... Kami akan menyerahkannya pada adikmu. Namun, jika kamu mengalami masalah di kemudian hari, kami akan mengirim beberapa orang untuk membantu berbagi sedikit dari beban. Apapun yang terjadi, aku harap kamu akan terus bertahan. Jika pemenang dapat ditentukan di pihak Lindong, hasil dari pertempuran ini akan muncul. Liu Bai menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Iya nih, aku akan melakukan yang terbaik. Surou memandang ke arah medan pertempuran antara Lindung dan Song Zhen. khawatir. Ekspresi melintas di mata besarnya yang indah. Dia segera mengangguk setelah itu. Tampaknya situasi Lindung saat ini tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, dia tidak harus gagal. Jika tidak, kemungkinan tekanan yang diberikan pada bahu Lindung akan menjadi lebih besar. Liu Bai berhenti mengatakan apapun setelah melihat ini. Dia benar-benar tidak yakin tentang apakah Su Roo akan dapat memblokir dua prajurit yang terampil dari Sky Devil Empire. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Menyerang, Liu Bai dan Yan Shen saling bertukar pandang, sebelum mereka tiba-tiba menangis rendah. Perkasa kekuatan Yuan tiba-tiba meletus. Tubuh mereka bergegas keluar dan langsung bertemu dengan kelompok Su yang bergegas dengan eksplosif. Aura ganas melonjak dua kelompok orang di belakang mereka. Setelah itu, kelompok-kelompok itu menjadi seperti air banjir karena mereka benar-benar memblokir para ahli dari Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Bonjade. Bang-bang, orang-orang dari kedua belah pihak seperti gelombang raksasa yang menyapu tanah. Sebelum mereka saling bentrok. Yuan power liar dan keras segera menyebar ke segala arah. Medan pertempuran dikeluarkan dalam waktu singkat. Membunuh tangisan langsung dibebankan ke awan. Kakak, kalian semua harus berhati-hati. Wajah mungil Suro menjadi lebih serius pada saat ini. Dia melihat dua prajurit yang agak tangguh dari kekaisaran iblis langit. Jari-jarinya yang halus segera mendarat di pergelangan tangannya yang putih salju. Teknik segelnya berubah saat mereka langsung mendarat di tiga segelnya. Tiga segel. Buka. Surou berteriak pelan. Energi hijau giok aneh menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Rambut panjangnya menari dan aura mengejutkan menyebar terpisah. Cukup banyak tatapan terkejut yang tertarik. Jelas. Mereka memiliki beberapa kesulitan membayangkan bahwa wanita muda seperti itu sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Swoosh. Lampu hijau jade melonjak sebelum tubuh halus Surou bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Dua energi hijau giok diaglomerasi menjadi bentuk cincin di tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi dua cahaya dingin yang melesat ke arah dua prajurit terampil dari Sky Devil Empire. Lampu hijau merobek udara dan melesat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bahkan dua prajurit dari Kekaisaran Iblis Langit hanya bisa melihat cahaya berkedip dari sudut mata mereka. Setelah itu, cincin tajam itu tiba di depan mereka. Segera. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka berdua. Mereka buru-buru membanting tangan mereka, yang memiliki cahaya kemasan melonjak di atasnya. Akhirnya, mereka menghantam keras cincin itu. Dentang, suara logam muncul. Kedua prajurit dari Kekaisaran Iblis Langit menembak mundur segera. Ekspresi mereka sedikit jelek ketika mereka melihat telapak tangan mereka. Beberapa jejak darah samar-samar muncul. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa tubuh mereka masih akan terluka setelah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Kuf, kelompok Liu Bai yang telah mengamati sisi ini segera tampak telah terbebas dari beban besar ketika mereka menghela nafas. Hanya dengan begitu mereka dapat fokus berurusan dengan kelompok Xu di depan mereka. Hehe, Liu Bai, kamu seharusnya tidak begitu keras kepala. Dengan patuh menyerahkan segel Nirvana, dan aku mungkin memberi kamu kematian yang cepat dan mudah. Sebuah cahaya darah agung melonjak di sekitar tubuh Ying. Setelah itu, ia berubah menjadi gelombang demi gelombang serangan mengejutkan yang menutupi Liu Bai. Pada saat yang sama, tawa dingin yang kuat dikeluarkan dari mulutnya. Ini sedikit terlalu dini bagimu untuk merayakan. Liu Bai mendengus dingin, dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul dengan cepat. Bayangan tombak segera melonjak, itu menjadi seperti badai. Karena membawa aura yang sangat tajam dan meluncurkan serangan balik. Haha, <todoh> meskipun kamu saat ini dapat bertahan. Saudara Song Zhen akan dapat bergabung dalam pertarungan begitu lindung dikalahkan. Pada saat itu, aku akan melihat moral apa yang kalian akan miliki. Sui Ying tertawa ganas. Dia berulang kali berusaha memberikan tekanan kepada Liu Bai melalui kata-katanya dan menyebabkan yang terakhir mengungkapkan beberapa celah. Ekspresi Liu Bai gelap dan serius, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas menyadari bahwa Sue Ying mengatakan yang sebenarnya. Begitu Song Zhen dibebaskan, pertempuran di sisi ini pasti akan menjadi satu sisi. Namun, dia tidak berdaya ketika sampai pada hal ini saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap bahwa Lindung akan bisa bertahan sedikit lebih lama Paling tidak Mereka tampaknya memiliki keuntungan yang cukup besar pada pertempuran yang dilakukan Little Martin Swoosh Swoosh Bayangan tajam tombak muncul Memaksa kembali serangan dari swinging Tatapan Liu Bei tidak bisa menahan melirik ke arah medan perang Lindong Di tempat itu Daerah di mana lindung bisa mengelak sudah secara bertahap ditekan oleh Song Zen sampai yang sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan lindung akan dipaksa oleh Song Zen sampai dia tidak memiliki jalur mundur yang tersisa dalam waktu singkat. Lindung, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti kamu. Mungkinkah kamu benar-benar telah didorong kembali oleh Song Zen sampai sejauh itu? Liu Bai mengepalkan giginya dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Bang, suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini. Angin berdesir saat menyebar. Mata semua orang menatap sekilas. Hanya untuk melihat bahwa Lindung sebenarnya telah dipaksa untuk secara langsung bertemu dengan pukulan Song Zen. Apakah dia dipojokkan? Sudut mata sejumlah besar orang berkedut ketika mereka melihat situasi yang kaku ini. Jika mereka turun ke bentrokan dengan paksa. Song Zen jelas akan bisa mengandalkan kekuatan Yuan Nirvana Stage untuk menekan Lindong. Haha. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Sosok Song Zen tidak bergerak saat angin telapak tangannya menyapu. Matanya mengungkapkan ekspresi ejekan saat dia melihat ke arah Lindong. Yang langsung dipaksa mundur 10 langkah. Bang. Kaki Lindong melangkah berat ke tanah. Jejak kaki yang dalam muncul. Tubuhnya bergetar sedikit dan warna merah cerah sudah muncul di bawah kulitnya. Dia menundukkan kepalanya. Tampak seperti sedang menekan sesuatu. Sesaat kemudian, kedua tinjunya tiba-tiba mengepal erat. Dia akhirnya tidak tahan lagi saat dia mengangkat kepalanya dan memancarkan suara rendah dan dalam. Bang! Setelah tangisan rendah dan dalam ini dipancarkan. Semua orang segera melihat substansi melingkar seperti api merah terang yang tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Batu-batu di tanah hancur dimanapun nyala api lewat. Bahkan bubuk tidak tersisa. Orang-orang dengan mata yang tajam juga bisa melihat kelompok-kelompok api berwarna hitam yang tumbuh di dalam nyala api. Apakah itu api iblis nirvana? Tanah berbatu yang kacau langsung sunyi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Lindong yang seluruh tubuhnya berubah menjadi merah cerah. Mereka bisa merasakan riak yang akrab dari tubuh Lindong. Itu adalah, kesengsaraan Nirvana. Lanying dan fengking di sampingnya di atas batu besar memiliki ekspresi yang mantap di wajah mereka. Sebuah kejutan muncul dari mata mereka seperti air banjir. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindung menjadi sangat lemah serta alasannya berulang kali menghindari serangan Song Zhen. Dia benar-benar menjalani kesengsaraan nirvana. Menjalani kesengsaraan nirvana selama pertempuran. Setelah memikirkan hal ini, Lanying tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin yang dalam meskipun dingin. Dia bergumam. Orang itu benar-benar aneh. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah.